Hello guys, welcome back to my channel. Oke okay, di video kali ini kita akan kembali lagi membagikan preset-preset. Oke okay, untuk link download presetnya ada di deskripsi ya guys ya. Sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe ya guys. Oke okay, langsung saja masuk ke video yang pertama. Oke, okay, kita lanjut ke video yang kedua. Oke, okay, kita masuk video yang ketiga. Oke kita lanjut video yang keempat ya guys ya Oke, okay, kita lanjut video yang kelima. Oke, okay, kita lanjut video yang keenam. Oke, okay, kita lanjut video yang ke-7. Oke, okay, kita lanjut video yang ke-8. Oke, okay, kita lanjut video yang ke-9. Oke, okay, kita lanjut video yang ke-10. Oke, kita lanjut video yang ke-11. Oke, kita lanjut video yang ke-12. Oke, kita lanjut video yang ke-13. Dikitawili, dikita Amir Zani. Mirzani. kita benar bisa baik lagi nih. Enggak nungguin Oke, kita lanjut video yang ke-14 oke okay, kita lanjut video yang ke-15 Oke okay, kita lanjut video yang ke 16 Oke okay, kita lanjut video yang ke-17 Oke, okay, kita lanjut video yang ke-18. Oke, okay, kita lanjut video yang ke-19. Oke, okay, kita lanjut video yang ke-20. Oke, okay, kita lanjut video yang ke-21. Oke, okay, kita lanjut video yang ke-22. Oke, okay, kita lanjut video yang 23. Oke okay, kita lanjut video yang dua puluh empat Oke kita lanjut video yang terakhir guys yang ke dua puluh lima Oke okay, cukup segitu saja video kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh